Hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini saya akan bahas tentang perbedaan antara TOEFL dan juga IELTS. TOEFL di sini adalah TOEFL ITP ya dan bukan ITP. Sebenarnya bedanya adalah gampang. Kalau ITP, itu lebih di preference uh, digunakan di local institution di Indonesia, tapi untuk yang ke luar negeri, sebaiknya menggunakan TOEFL ITP. Dan untuk IELTS-nya pun, jika untuk belajar atau S2, S3, satu pun um, harus menggunakan IELTS Academy. Nah, mari kita bahas yang pertama itu TOEFL IBT. Oke, okay, let's check it out. Nah, untuk uh, TOEFL IBT sendiri, sebenarnya mereka punya unggulannya masing-masing ya. Uh, selalu berkaitan dengan berapa jumlah Institusi yang bakalan menerima uh, hasil tes ini dan dia ada tiga jenis testing option dan ya ini seperti ini kita lihat ada IBD test di test center, home edition dan paper edition. Sebenarnya uh, tingkat kesulitan sama ya, tapi uh, lebih sarankan ke test center. Ini kelebihannya sih sebenarnya karena home edition berarti kita bisa bawa saat kita kerjakan di rumah tapi harus dengan ruangan yang cukup ya karena untuk speakingnya nanti akan video call dengan netis gitu oke di sini kita lihat available test nya untuk yang tes IBT dia lebih sedikit dibandingkan IELTS Academic kalau di IELTS Academic lebih banyak itu ya TPRs Council IDP Yap kita lihat di sini. Kita klik saja tombolnya. Coba Jakarta ya? Kita klik Jakarta, kita klik continue, dan lihat berapa banyak yang tersedia. Aduh, wow! Uh, untuk yang tersedia, per bulan saja sebenarnya uh, sedikit ya, tidak seperti iOS, computer delivery. Biasanya itu hai, ya? minggu banyak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Show map show map hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bla Nah, untuk yang IELTS sendiri kita lihat. Nah, kita ke ielts -nya. Agak mirip sih sebenarnya, guys, karena akan setelah ribuan institusi yang bakal menerima hasil tes mereka um, untuk imigrasi kebutuhan kerja studi dan untuk yang studi harus yang akademik kalau yang work bisa general bisa juga akademik begitu juga dengan migration nah di sini semua keterangan jelas ya Nah, untuk perbandingan nilainya Sebenarnya uh, Equivalent nya Seperti ini Jadi um, Nilai dari IELTS dengan TOEFL yang IELTS paling tinggi adalah 9 Dan TOEFL paling tinggi adalah 120 Sebenarnya Sebagai uh, Tutor IELTS ya, um, Tidak pernah apa ya uh, Membuat satu. Uh, apa ya, kita cita-cita buat murid saya itu dapat 9 guys sempurna. delapan 80 sudah lebih dari cukup guys. Sudah diterima bahkan di kelasnya uh, Oxford atau Harvard, top 3 lah. Pasti diterima. Kalau sampai sempurna gitu boleh-boleh saja cuma uh, ya, expect yang biasa aja. Jadi, seperti ini konversi penilaian antara IELTS dengan TOEFL. Nah, untuk yang IELTS sendiri, kita lihat di beasiswa reguler dan persyaratannya: TOEFL, TOEFL IBT, ya. mereka juga terima PTE Academic ya, tapi uh, tidak begitu populer. sebenarnya uh, Kita lihat di sini. Magister Dalam Negeri masih menerima TOEFL ITP sebesar 500 Untuk IBT nya 61 dan PT Akademik 50, IELTS 60 Nah Untuk yang luar negeri ITP sudah tidak ada lagi guys Jadi untuk yang master luar negeri ini hanya menerima IBT, PT uh, Akademik dan IELTS Akademik 6,5 saya juga pas-pasan 6,5 jadi karena saya belajar sendiri jadi itu oke okay, karena uh, udah udah udah berselesai dan udah diterima di UPT dapat uh, kesempatan lulus jadi saya nggak mau mikirin pusing nilai IELTS saya terlalu rendah <laughs> dan yang uh, dalam negeri untuk S3 doktoral sedikit lebih tinggi begitupun dengan yang di luar negeri jadi Pakai okay. sertifikat TOEFL ITP berlaku berasal dari lembaga resmi dengan tes TOEFL ITP di Indonesia yang lembaga bahasa, khusus bahasa Inggris mereka resmi kok Nah, jadi uh, seperti itulah tentang perbedaan antara TOEFL IBT dengan IELTS Academic. Kesimpulannya adalah bagi saya uh, baik, baik TOEFL maupun uh, IELTS sama-sama uh, punya kredibilitas yang baik ya guys diterima di banyak institusi luar negeri tapi sebagai orang yang sudah punya pengalaman uh, mengambil IELTS saya lebih menyalahkan IELTS karena IELTS itu lebih banyak peluangnya dan juga lebih banyak uh, institusi yang menerima terutama di UK, New Zealand, Australia, Canada Uh, dan juga di Amerika sedangkan untuk TOEFL -tuf IBT biasanya di UK agak sedikit kurang diminati kurang di, uh, mungkin kurang diterima ya kaya um, tapi intinya uh, dua-duanya sama-sama bagus um, pikirkan lagi untuk kalian yang ingin dapetin IELTS Academy atau TOEFL IBT untuk uh, konsisten, ambilnya Jangan sampai bingung nanti, malah ngambil dua-duanya. Padahal sebenarnya nggak perlu, salah satu aja pilih. Jadi, ya, intinya seperti itu bagi saya. Kalau kalian fokusnya ke UK, Australia, New Zealand, Kanada, pilih IELTS. Jadi kalau kalian cenderung ke Amerika, mungkin tentu ITP. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai menit ini, kalian nonton. Um, jangan lupa subscribe. Dan juga like, dan bagi kalian yang punya pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih, sampai jumpa, bye.